Aku bokong kalian semua dan gue terbokong juga. Emang asem ya. Gila, cacet banget bikinin, Bro. You got a me.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 Jom abr sebelum video ini dimulai untuk kalian yang pengen taguskan top up di mana, maabr jawabannya adalah gue sekarang top up di website www.odzstore.com atau kalian bisa aja follow instagramnya at odzstore maabr karena yang punya gue sendiri yang pastinya aman terpercaya ya, jadi kalian nggak perlu ragu lagi atau kalian pengen beli akun aja langsung untuk kalian yang baru main CODM langsung aja follow instagram at kita jubelin maabr karena ig-nya pakai titik ya at kita jubel titik in. Nah di sana langsung aja kalian pilih akun akun yang kalian pengen ma Bro, oke? Okay? let's go kita langsung aja main nah Bro. Jadi kalian menunggu sensitivitas Oce oke? Okay, sabar dulu ma bro, ya, sabar sabar sabar ya. Kalian harus nonton sampai habis ya. Janji sama uca harus nonton sampai habis ya. Biar adil ya, biar berkah kalian pakai sensitivitas ah, sosial. <laughs> jadi kau kalian tuh harus sampai habis gas mah bro, gue mau pake kikinan yang ini ya, polosan bro what the heck, what the heck gue langsung dibales aja itu ya, Dia udah lama banget ya gak main domination uh, apa namanya ini? nuk town, Ini town pinjam dong senyatanya, senyatanya keren buang sih bro sakit bener yang 13 nya cuy oke okay, Bro, gue masih menanya-nanya kenapa kalian tuh minta sensi mulu gitu loh? kalau gue tuh baru berapa hari yang lalu eh hari yang lalu pekan yang lalu bikin sensinya dan kalian cuma mengikuti aja gitu oke okay. yang beberapa pekan yang lalu itu ya gua buat untuk android ma Bro. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai iPhone seperti di versi sekarang, itu bisa aja. Tinggal ditambah aja sensitivitasnya jadi uh, plus 5. Noise. Nice. Nah, Khususnya, teman-teman. Akan kubokong kalian semua, dan gue terbokong juga. Emang asem ya? Eh, gila sakit banget panas-panas bro semua panas bro jangan begitu lah hmm, mantap mah bro sakit ya sakit banget ya ilah gue mati emang ya, mobil meledak itu sangat konyol mah bro hal terkonyol sekali gue gak pake yang legend, biasanya gue pake legend mulu ya gue gak pake yang legend yang mythic no no no no no sakit banget sih oh. ya Allah mainnya molotov gak tuh Apa orang-orang tuh beda konyol banget ya dan kita sedang di sedikit lagi nih gak apa-apa deh hai hai hai kita kasih pam aja mah bro kita kasih tau yang serem-serem oke gue mau keluarin aja aja nah. ganti-gantian ya, nih ya. <laughs> di konten kali ini ya video sensi biasanya tuh gue pakai semua senjata tapi gue mau kikinan aja dulu ya karena kalian tahu juga kan sensitivitas saja cocok buat all roll jadi yap silakan kalian bisa gunakan ya bukan dikit dikit ada anjing kayak pergerakan gue tuh di counter mani musuh nih Kunci nih Tuh sama meloto Keren orang-orang Gue pengen lewat aja gitu loh Gue pengen lewat aja kasih gue lewat gitu loh Sayurin ya. Di dalam sini kamu akan menjadi sayur. <tip> Ih, gue dibacok dari mana sih? Dari mata. kadang-kadang aneh banget ya musuh ya sumpah kalem-kalem sini kiri ada nih hei hmm. eis eis eis sama bro tadi tadi. Jangan sampai mati konyol lagi, jangan sampai mati konyol lagi, Oca. Gila Molotov itu. Ini. Gila, sakit banget kikinan mah, bro. Time to kill itu sangat cepat sekali sih. Cepet banget gak sih Gue uh, dibacok nih sama orang nih Gila cuma bisa main pisau <laughs> Dasar loh mele abu ser Mele abu ser Milih abu share. Ayo bro ayo bro kita Terus kita kasih tau yang serem-serem nih. -serem, ya. uh. Wow ini buat kalian semuanya tuh lihat tuh lari lari kayak orang gila <giranya> si mele abusep mantap sekali mah bro the best ih mancing loh karakter gue udah ikan. mantap kita sekarang pake apa ya masa sniper sih masa sniper lagi sih masa sniper lagi sih mom bro Sabar sabar sabar. Bukan, gua, gua lagi ngihil bro. Oke okay, dapat satu. Hmm. Ngapain sih bro beneran deh? Lah dibunuh dari mana gua? Cuma ya deh bohong loh. Lucu kali bah. oke, okay, dapat lagi Dapat 1 oh, kok dia nalangin, oh dapat dua langsung mah bro gila keren banget tuh sniper gua Sepuluh <laughs> di belakang gua, gua menangin aja dapet 1 nice one kawan mantap mah bro Bebas bukan? Bakal ada orang yang lewat Satu dapat Oke okay. uh, Mana lagi maksudnya mungkin ada lagi Mana ya misalnya? Dapat lagi. Tetap santai mah, bro. Siti. Dia nggak memuter-muter dah. Nice. Sabar, KTP. Ya, karena kongku. Gak asyik, Mantap lah, bro Udah potong nih, gue satu hit Aneh loh, aneh Mana ya musuhnya Gas, ya? Yes, bro Gila sensi all roll ini bro tetapkan ma bro, tak ada tandingnya. Langsung aja coba gin, oke? Okay? Oke okay, kita mulai ma bro ya bagian semua settingan Ocha dari kontrol sampai sensitivitas hingga basic juga deh, oke? Okay? Let's go ma bro, kita langsung buka aja custom layoutnya nih. Kalian bisa lihat ma bro custom layoutnya, ya masih sama semua ma bro, oke? Okay? Masih sama seperti sebelum sebelumnya, <laughs> belum ada perubahan ya. Jadi kalian tuh yang nanya-nanyain. <laughs> Oke nanya ini sensi ya sensi, ada perubahan sedikit sih, sedikit banget nih sedikit Ini sekarang kita ke basic ya, ini ya, masih sebuah on, quick run on, joystick auto, sprint on, fast grenade off nah, Kalian bisa lihat lah tuh, ya gue scroll-scroll aja ya, sampai bawah, kalian bisa pause sendiri, oke Ini gue udah pelan-pelan banget nih scrollnya, Enggak kecepetan kok segini mah, oke nah cukup ma basicnya habis itu kita ke audio and grafik, oke? Okay. sekarang ini gua pakai iPhone 11 Pro Max mah bro ya, nah ini grafik qualitynya low, frame ratenya max ya, ya, yeah. mau semua def sih kayaknya kalau gua main untuk main normal biasa ya buat screen latihan misalnya ya atau turnamen atau gua bikin kode kebanyakan gua low dan frame rate itu pasti mentok kanan. Jadi mentok uh, kiri mentok kanan. Nah, itu yang harus diingat ya. Sensitivity. Eh, sabar dulu audio. Efek. Nah, sensitivitinya nih Mauro, kalian bisa lihat ya. Oke, ini multiplayer-nya nih. Gue akan generate keduanya ya, untuk kodenya. Ini gue scroll aja, jangan bilang kecepetan, bro. Eh, ya. jangan bilang kecepetan. Mungkin suatu saat ini uh, kodenya akan expired ya, akan expired. Pasti itu. Jadi, untuk kalian yang komen expired, langsung aja uh, be smart ke video terbarunya gitu, loh, Bro. Atau kalian bisa komen, "Bang, kodenya udah expired di video-video terbaru, jangan di video sensi, Mbak Bro." Oke, langsung aja ke bare mode sekarang Nah, kalian bisa lihat ya Sorry nih kalau agak kecepetan nih Ya, yang penting kalian bisa melihat semuanya Nah, zombie perlu, zombie Ya perlu sih, karena gue kalau ada event-event di zombie Biasanya gue juga main, ma bro. Nah, semuanya deh, sampai undead juga nih Dari zombie klasik sampai undead Supaya kalian tuh puas ya. Oke, langsung aja ma bro, gue upload ya Oke, okay. Ocha uh, Desert Confirm Nah, kita langsung aja nih um, Share, generate code Oke, okay. ini kodenya ini bisa bertahan sekitar 3 bulan ya Kalau misalnya gue nge-generate lagi, maaf bro Oke okay. Generate share code, udah nih Kalian bisa Masukin saja ke search nih Ya, contohnya Tempel Nah, kalian bisa melihat di sini, ma bro ya. Sensinya dan bisa langsung gunakan aja. Use langsung, oke? Okay? Sekarang ke BR mode, bro karena gue juga main BR beberapa kali. Oke, okay, gue masukin sini. CDZ. Upload layout. Upload layout. Oke. Okay. Kita langsung aja. Generate code. Ya, yeah. ini kode-kodenya. Kalian bisa melihatnya ya untuk Battle Royale ya, ma Bro. gue copy ke sini biar simple aja Dah, habis itu abah zombie, ah zombie gak usah lah mabru ya Gak perlu, gak perlu, kalian misalnya mau pakein zombie, langsung aja Post, post, post, ya di post videonya Tuh udah gue tunjukin tadi Biar setting Ini Nih, kendaraannya setting, ini Battle Royale royal ya Udah, lainnya seperti dapur perlu udah cukup ma Bro sudah lengkap semua ya udah kasih tahu oke okay? Hehehe akhirnya terpenuhi sudah mabrur permintaan kalian tentang sentingan atau sensitivitas Ocha di bulan April ini mabrur ya kalian bisa mintanya beberapa bulan ke depan lagi oke okay? <laughs> Jangan langsung minta dong ya. Padahal baru berapa lama Udah minta lagi ya kan Tapi seoke Pasti Mabru juga membutuhkan perubahan-perubahan Update dari gua ya Khawatirnya pasti kan kalian gua ada perubahan gak Dan kalian harus mengikuti gitu Biasanya kan Mabru-mabru harus <laughs> Mengikuti oca gitu loh Ya udah Mabru makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Jangan lupa subscribe Serta aktifkan lonceng Mabru ya Kayak gitu aja -gitu video kali ini Mabru ini yep, sih semuanya Jangan lupa like like like, like. Video ini oke, yaudah. Dadah semuanya, see you next.